Pada gambar uh, simulasi uh, animasi di kanan atas ini menunjukkan bagaimana kami memanfaatkan data shader, ya, untuk uh, visualisasi uh, data seismik uh, dengan poin mungkin bisa sampai miliar, bahkan bilion points. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Uh, pada kesempatan ini saya akan uh, meng-highlight uh, beberapa hal ya terkait dengan data analytics uh, pada industri uh, oil and gas ya khususnya pada uh, upstream geoscience. science. Tadi beberapa uh, pembicara sebelumnya sudah uh, menyinggung ya beberapa implementasi real yang ada saat ini. Nanti saya akan menyampaikan uh, current situation ya uh, baik yang saat ini dilakukan dalam tataran riset, ataupun uh, sudah real case, begitu, ataupun ide-ide uh, yang uh, kami akan ajukan untuk uh, future-nya itu sebaiknya seperti apa, um, ya? Dikarenakan uh, statistik dari audiensnya cukup uh, beragam, ya, saya akan uh, berupaya menyampaikan dengan uh, bahasa yang uh, sederhana yang mudah dipahami oleh semuanya dari berbagai kalangan tapi uh, saya perhatikan juga secara statistik banyak juga dari kalangan uh, oil and gas ya geoscience saya tidak akan uh, apa namanya itu ya, akan berupaya untuk memenuhi ekspektasi dari uh, mereka uh, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan empat uh, poin utama ya uh, yang pertama adalah mengenai uh, big data sendiri ya jenis-jenis uh, big data file size kelas-kelas dari uh, data sepanjang life cycle uh, oil and gas industry, yang sebenarnya term uh, big data ini uh, sudah tidak asing bagi kami uh, di Wng gas, uh, tapi kami memiliki ide atau uh, saran lainnya sebaiknya apa yang harus uh, kita lakukan. Kemudian uh, bagaimana current and future implementation uh, dari big data analytics dalam uh, uh, upstream geoscience, yang ketiga, tadi Pak Javeh sudah menyinggung mengenai standardization, integration, dan digitalization. Apa yang uh, bisa kita lakukan ya sebagai uh, insan data analytics atau komunitas uh, terkait dengan uh, banyaknya saat ini uh, open tools atau uh, framework yang gratis. Bagaimana manfaatnya itu semua untuk memenuhi uh, poin ketiga ini. Dan yang terakhir, uh, ini pemik pemikiran saya. Uh, dan sebenarnya ini dipicu oleh tadi pernyataan dari Pak Javeh mengenai uh, cekungan-cekungan yang banyak di Indonesia, ada sekian ratus ya world class dengan kualitas yang world class, maka konsep yang harus kita bawa itu adalah bukan big data lagi, tetapi big of big data analytics. ya Bagaimana implementasi implementasinya nanti akan saya sampaikan. Baik, uh, ini adalah... Um, life cycle dari data ya big data di sektor hulu ya dari mulai exploration, development ataupun production ya pada tahapan exploration karakter data bersifat volume ya dari karakteristik big data jumlahnya puluhan sampai ratusan kelas dengan ukuran file dari mulai megabyte sampai terabyte bahkan petabyte untuk 3D seismic high density full azimuth misalnya PSP gravity dan sebagainya Biasanya data ini disimpan di dalam uh, tape, ya, di dalam tape untuk rekaman atau hard disk. Uh, tetapi di dalam uh, pengolahannya uh, dikonversi ke dalam bentuk database, ya, baik Oracle database, Postgres, ataupun uh, MongoDB uh, binary. Kemudian uh, masuk ke tahapan berikutnya, uh, development. Uh, data sudah mulai bervariasi uh, kelasnya ratusan sampai ribuan kelas. Ya, pada pada tahapan ini. Processing akan lebih heavy, ya, akan lebih beratnya sehingga memerlukan HPC, high, high Performance Computing dengan ribuan sampai puluhan ribu nodes. Ya, bahkan sampai untuk advanced processing misalnya FWI, NR3M, ya peran dari hadirnya misalnya Google untuk memanfaatkan fasilitas Google Cloud nah, cukup penting. Lama ini Dan beberapa company sudah melakukannya. Ya, termasuk untuk visualisasi sendiri, uh, teknologi berkembang, kalau dahulu mungkin kita menganalisa data seismik dalam dalam kertas, workstation, atau VR di visualization room, sekarang sudah hadir yang namanya virtual reality, augmented reality. Misalnya. Kemudian terakhir pada tahap uh, production, uh, data semakin dynamic, ya, traffic yang cukup tinggi, uh, seperti misalnya real-time monitoring uh, untuk uh, micro seismik ataupun uh, time-lapse time uh, 4D seismik. Ya, pada slide ini saya menunjukkan aspek teknis ya, bagaimana implementasi data analytics pada data geoscience karena background saya sendiri adalah orang teknis praktisi ya. Jadi saya akan menyampaikan titik tekan pada apa namanya presentasi saya akan lebih banyak di sini. Ini adalah implementasi data analytics ya dengan menggunakan free data science toolbox ya. Uh, seperti uh, Python, Jupiter Notebook, Hadoop untuk paralisis, kemudian uh, Binary Mongo, SQL dan seterusnya, NumPy, file format H5Py, Pandas atau mungkin uh, data shader. Nah, kehadiran data shader uh, kami sudah memanfaatkannya. Pada gambar uh, simulasi uh, animasi di kanan atas ini menunjukkan bagaimana kami memanfaatkan uh, data shader ya untuk uh, visualisasi. Uh, data seismik uh, dengan poin mungkin bisa sampai miliar, bahkan billion points. Nah, kalau disampaikan sekian points dalam satu grafik, dalam satu kanvas mungkin akan sangat berat. Baik sisi memori ataupun uh, akan terjadi yang namanya overplotting. Nah, ini ke, uh, kehadiran uh, uh, framework gratis seperti data shader ini uh, uh, uh, membantu, uh, apa namanya, kita memfasilitasi big data dalam bidang seismik dan bagaimana visualisasinya di dalam dalam web browser misalnya. Nah, ini adalah contoh yang kami bawa dari uh, proyek kami ya, real project dengan artisi Pertamina. Saat ini kami sedang mengembangkan uh, cloud computing ya berbasis uh, web untuk pengolahan data seismik. Dan semuanya menggunakan framework atau free tools yang ada di uh, pasaran yang yang ada di, di di luar sana ya yang Anda sendiri bisa manfaatkan ya, bisa menggunakannya. Atau misalnya uh, yang yang yang di bawah ini uh, kami melakukan memanfaatkan uh, multiproses ya multi CPU multi GPU processing untuk inversi uh, tomografi jutaan sel irregular cell ini kami terapkan untuk data domerapi di Jawa Tengah ya dengan jumlah sel mencapai jutaan yang sebelumnya kami melakukan dengan konvensional uh, uh, processing memerlukan waktu yang cukup lama untuk retressing sendiri perlu waktu berhari-hari karena jumlahnya sangat banyak inversinya pun demikian ya dengan adanya multiproses uh, dan itu gratis gitu ya dengan menggunakan Python multi -proses. prosesnya bisa dipercepatnya dalam hitungan uh, menit atau atau jam begitu dan semuanya langsung uh, apa namanya berada di hadapan kita waktu sangat penting di dalam geosains ya di samping kita diberikan keleluasaan untuk melakukan testing berbagai macam parameter tetapi secara bisnis ya akan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan itu sendiri. Nah, berikut ini uh, contoh implementasi uh, TensorFlow ya uh, keras di, untuk uh, digitalisasi data seismik tadi Pak Jap menyebutkan bagaimana pentingnya banyak sekali ada jutaan item data migas baik berupa well, seismik data yang tersimpan dalam bentuk hard copy, kertas atau JPEG atau PDF file yang semuanya memerlukan uh, proses gitu untuk untuk untuk, untuk digitize mengapa penting uh, digitize ya tentu uh, pertama menurut saya uh, dengan dengan memiliki data digital kita bisa melakukan repro reprocessing uh, data vintage tahun 70-an mungkin masih menggunakan simple cold uh, migration atau uh, berbagai macam algoritma processing yang yang yang basic uh, saat ini kita sudah memiliki berbagai macam hal termasuk misalnya deep learning dan lain sebagainya nah dengan adanya data digital kita diberikan keleluasaan untuk menerapkan uh, apa namanya proses data analitik sehingga diperoleh hasil yang yang optimum sehingga target-target uh, baru cadangan-cadangan baru potensi-potensi uh, baru bisa bisa di bisa terlihat dengan baik nah contoh animasi di bawah ini adalah implementasi KNN ya machine learning anda bisa menggunakan kalau anda googling sudah tidak asing lagi KNN banyak sekali aplikasinya data science ya anda bisa menggunakannya untuk untuk digitize data seismic atau deep learning untuk enhancement misalnya. Nah ini tidak kalah uh, mutakhirnya, tidak kalah canggihnya dibandingkan dengan software-software uh, komersial yang demikian mahal begitu ya. Kita bisa menggunakan perangkat-perangkat uh, tools-tools -perangkat, uh, yang gratis yang Anda dengan kreativitas Anda, Anda bisa, bisa melakukannya lebih leluasa lagi begitu. Di sebelah kanan atas ya contoh implementasi uh, KNN gitu ya bagaimana prinsipnya untuk mendigitais data JPEG atau data uh, apa namanya PDF menjadi data digital sehingga anda bisa melakukan uh, analisa secara komprehensif dengan data-data lainnya uh, diterapkan di platform digital seperti software-software komersial ataupun uh, software berbasis web. Nah ini uh, saya akan Uh, titikkan saya di sini, sebagaimana saya katakan tadi, uh, first break bulan lalu, ini uh, ini adalah jurnal yang cukup populer di kalangan OL&GES, itu sampai mengangkat topik khusus bagi machine learning. Ada tiga, tiga, tiga jurnal berturut-turut membahas mengenai uh, machine learning. Nah, ini menunjukkan uh, kita itu sudah berada di era ini. Jadi machine learning bukan satu hal yang yang tidak asing lagi seharusnya bagi kalangan OL&GES, dan kita bisa menggunakannya, sangat viable, kayak gitu untuk untuk data untuk data seismic. Ini animasi di tengah adalah contoh uh, implementasi uh, CNN ya begitu ya untuk fault 3 prediction secara otomatis yang kalau secara manual seorang geologi seorang interpreter perlu waktu berbulan-bulan untuk melakukan uh, pekerjaan ini ya. Sekarang dengan uh, CNN uh, kita otomatis dalam hitungan jam atau hari sudah selesai pekerjaan tersebut. Uh, tentu uh, akan apa namanya hal tersebut akan mendapatkan dampak yang, yang sangat uh, signifikan begitu ya bagi bagi efisiensi cost ataupun bagi geologi sirs sendiri untuk melakukan pekerjaan lain analisa lebih detail dari dari uh, data yang ada, yang ada saat ini. Kemudian di kanan atas ini NN untuk uh, karakterisasi reservoir uh, dengan menggunakan software gratis begitu ya hanya dengan Python ini yang kami lakukan untuk mengestimasi lambda muro sudah dihasilkan. Kemudian yang kanan bawah di learning untuk internal configuration uh, seismic uh, facies atau seismic internal pattern dari seismic data kita bisa mapping back to 2 ataupun 3D. Yang di bawah sudah tidak kita tidak perlu lagi menggunakan kompleks algoritma dengan berbagai macam parameter saturasi atau atau misalnya asperity dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakan berbagai macam log di, di train pada data yang cukup established, kemudian di-apply, kita sudah bisa memprediksi yang namanya shear wave jadi ini adalah contoh-contoh yang yang yang menunjukkan ya bagaimana namanya implementasi AI atau atau machine learning deep learning DLNG yang uh, sudah ada di hadapan dan sangat memungkinkan tentunya kita lakukan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik uh, tadi pak uh, Jafe menyinggung mengenai uh, digitalisasi ya dan saya pun melihat ini satu hal yang sangat penting ya mengenai digitalisasi menjadi satu single digital platform yang mungkin secara visualisasi bisa kita lihat di dalam web browser baik di di, di mobile phone ataupun di tablet gitu, ya untuk data seismik tadi pak apa menyinggung mengenai virtual data data room untuk SKK Desa Kamigas ya kita bisa melakukan melakukannya tentunya. Data seismik yang demikian banyak kelasnya, jenis-jenisnya, formatnya, data well, hard copy, old vintage dan seterusnya dilakukan reformating, digitalisasi menjadi satu bentuk yang seragam ditampilkan secara live, secara menyeluruh dalam web browser tentunya akan mempercepat gitu proses uh, proses uh, bisnisnya begitu ya. Nah contoh yang di bawah ini adalah contoh uh, implementasi. Uh, apa namanya uh, ya web browser untuk visualisasi data seismik memilih lain-lain seismik secara di, di base map zigzag line straight line tentu lebih bisa dikeluarkan data seismiknya analisis spektrumnya dikeluarkan atributnya melakukan horizon picking kemudian and fattening yang sebelah kanan bawah adalah visualisasi 3d seismik yang yang kami kembangkan ya ini ini sudah sudah memungkinkan ini sudah ada di hadapan dan yang tentunya akan sangat mendukung visi dari SKK sendiri, ya, atau cita-cita dari SKK tentang virtual data room. Nah, ini adalah slide kedua terakhir, ya, mengenai big up data analytics. Ya, mengapa ini penting? Tentu dengan hadirnya algoritma seperti AI, gitu ya, deep lain sebagainya. Uh, dan konsep big data kita sangat beruntung uh, Kita sangat diuntungkan dengan banyaknya data OIL and Gas Ada tadi Pak Jave menyebutkan ada 128 uh, sedimentary basin gitu yang ada di Indonesia dan ini adalah uh, keuntungan bagi kita. Ada ada ada ribuan uh, vintage uh, data seismic volume lines, kemudian data well yang sangat banyak jutaan across basin, across across uh, geological settings dan seterusnya manakala kita bisa menggabungkan semuanya tentu didukung oleh komputer power yang cukup tinggi kita bisa membuat uh, satu, satu AI model yang cukup regional across basin ya yeah, across across geological setting sehingga dihasilkan satu pattern tertentu uh, baik itu seismic character uh, hydrocarbon uh, hydrocarbon uh, seismic versus dry seismic misalnya atau uh, well log behavior uh, dan sebagainya nah ini adalah uh, tentu yang yang harus kita persiapkan yang harus kita bawa menurut saya uh, dengan adanya uh, teknologi uh, atau pemikiran mengenai big data analytics kita sebagai oil and gas tentu harus berpikir lebih jauh dari itu manfaatkan data-data uh, yang ada di berbagai cekungan baik uh, ya across size, uh, across vintage across uh, across geological settings dan sebagainya kemudian yang terakhir slide penutup dari saya ya sebagai uh, ya penutup tentu karena kita uh, oil and gas ini di di uh, nature-nya itu di drive oleh data, tentu peran data analitik ini sangat krusial. Uh, yang kedua, uh, data analytics tools, algoritma dan framework uh, banyak yang free ya, banyak yang gratis dan itu viable. Viable untuk melakukan pengolahan atau analisa data oil and gas. Ya sehingga tentu akan kalau kita mampu menggunakannya akan mereduksi pos dari software gitu ya sendiri yang yang yang mungkin sangat mahal gitu sangat sangat sangat mahal uh, biayanya begitu ya dan tentu akan mengakselerate innovation karena uh, kita kita membangun sendiri kita membuat sendiri kita menganalisa merasakan bagaimana the new, the new data itu itu akan keluar inovasi inovasi yang yang mungkin tidak diakomodir oleh software-software yang sudah ada saat ini. Kemudian tentu recent advancement seperti AI gitu ya tentu akan akan membantu energi industri untuk efisiensi, mempercepat proses. Tadi contohnya untuk free default dari ukuran bulan menjadi hari atau misalnya digitalisasi dari uh, wiggle, wiggle digitalization dari plot yang sebelumnya agak-agak rumit gitu untuk melihat bagaimana sentral dari amplitude kemudian uh, vertical line, horizontal horizontal line, dan seterusnya. Dengan adanya AI kita latih terlebih dahulu, dan saya sudah membuktikannya, sudah menerapkannya dalam waktu hitungan menit sudah keluar hasilnya dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan begitu. Dan yang terakhir tentu dengan adanya penerapan terap, penerapan teknik baru, algoritma baru, kita akan mengobok-obok kembali begitu data lama, data tahun 70-an, dan saya sering melakukan free test begitu bagi bagi K3S. Oke, okay, berikan saya data gratis, saya bukan uh, berikan saya data, saya kalau lakukan uh, testing secara gratis. Saya bilang demikian. Dan puluh 70% dari data yang saya dapatkan yang saya proses itu harus memerlukan lagi pendekatan yang yang saat ini karena data yang mereka miliki itu sangat lama. Ini contoh misalnya yang yang kanan ini dari case, data sebelum yang atas, model yang bawah setelah kita Enhance gitu ya dengan data analytics, baik dengan deep learning atau konvensional teknik atau dengan inovasi, inovasi yang kita bangun ya karena kita membangunnya sendiri untuk akan menghasilkan gambar yang berbeda begitu dan tentu akan menghasilkan potensi-potensi baru kita bisa melihat ke potensi-potensi yang yang sebelumnya tidak kita lihat seperti yang kita lihat di bawah yang sebelumnya dari data konvensional kita tidak bisa melihat lapisan yang sangat tipis. Dengan setelah kita perbaiki, kita olah kembali, kita sekarang bisa melihat dengan dengan baik. Nah, mungkin untuk di Indonesia, untuk di shallow kita harus lebih harus lebih rajin lagi untuk di onshore terutama mencari data pada uh, data seismik yang, yang, yang, yang, yang buruk ya akibat stati, akibat akibat uh, lend data akibat noise kita bisa uh, memetakan kembali lapisan-lapisan tipis yang mungkin ukurannya meter, lima meter Koto, seperti itu atau di dalam dengan uh, kualitas uh, sinyal to noise ratio yang, yang sangat rendah. Mungkin demikian kualitas presentasi dari saya mudah-mudahan bisa mengcover dan memenuhi uh, harapan dari audiens. Terima kasih. Udah, ah. udah, udah kasih, oh, oh ya yeah. terima kasih kepada dan uh, Satu lagi ma datang, uh, mohon maaf oh, ya, iya, iya terima kasih bapak Agus Abdullah VH, di atas pemaparannya sangat detail dan sangat insightful uh, ini sudah ada pertanyaan pak yang datang dari Mas Rahmat, apa hal yang pertama kali perlu kita siapkan dan lakukan dalam memulai adopsi data analytics dalam sektor energi? Ya, pertama, uh, ya, tergantung datanya. Ya, kalau misalnya uh, data seismik karena uh, formatnya tertentu, segway, misalnya, kita harus mengkonversi dulu menjadi uh, format yang... Yang, yang bisa di, di, uh, dibaca gitu ya oleh uh, uh, oleh yang bisa di, uh, diimplementasikan dalam data analytics menjadi misalnya kalau di python uh, konversi ke nampai dan seterusnya kemudian kita di sana melakukan visualisasi kemudian eksplorasi eksplorasi dari data itu sendiri ya tentu untuk data uh, uh, oil and gas ya tentu setiap bidang pun ada ada yang namanya domain knowledge nya jika Anda bukan di bidangnya, tentu bisa berkonsultasi dengan para expert yang ada di bidangnya, lalu kemudian mengeksportasi berbagai macam ide yang selama ini ada di data analytics. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Semoga menjawab untuk Mas Rahmat. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini Pak, dari Reza Satria. Apakah topik machine learning, AI, dan lain-lain ini sudah menjadi mata kuliah di universitas-universitas Universitas jurusan geologi, geofisika, dan perminyakan dalam rangka untuk mengakselerasi penyiapan tenaga-tenaga data scientist? Ya, uh, terima kasih. Uh, pertanyaannya cukup bagus ya. Uh, kita, saya, saya sendiri uh, uh, di dua kaki ya. Saya di praktisi dan uh, uh, akademia. Saya mengajar di, seperti Pak Epo di UP, di Universitas Pertamina. Uh, kita mengadopsi uh, Colorado Mines ya. Uh, Colorado Mines saat ini menjadikan misalnya machine learning menjadi salah satu uh, apa namanya mata kuliah uh, mata kuliah yang menggantikan autopics topics ya. Nah, kita di UP uh, sendiri sudah menjadikan machine learning in geosciences khusus machine learning in geosciences menjadi satu mata kuliah pilihan yang yang bisa diambil oleh mahasiswa uh, di semester akhir. Ya. Yeah. Mungkin nanti uh, dari mungkin saya yakin dari audiens pun ada, ada ada dari dari pengajar, staf ngajar dari kampus yang lain mungkin bisa bisa sharing juga demikian Dalita. Baik terima kasih pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi pak. Ya, ketika diolah dengan free source software yang telah disebutkan tadi, apakah sudah ada library yang ready? baik untuk data lotnya maupun membaca uh, format seqway maupun log pertanyaan dari yeah. Mas Oki. Terima kasih Mas Oki. Ya, Anda bisa menggunakan misalnya dari ObsPy ya, dari ObsPy di Python Anda bisa memakai dengan segio uh, atau misalnya uh, saya, saya kira library ini uh, sudah ada di, di pasaran sana di luar sana ya di di, di, di web Anda bisa download, Anda bisa pakai lumayan untuk untuk mengolah data ya, untuk mengkonversi segway menjadi digital format ya menjadi nampai ataupun readable format gitu ya anda uh, bisa menggunakan tapi untuk yang data besar anda harus mengcustom sendiri uh, Meng-custom sendiri karena uh, mungkin yang uh, ada, ada tekniknya membaca uh, per, per byte uh, dari mulai baca, membaca baca per byte yang memakan waktu yang sangat lama karena mungkin kalau data 3D bisa mencapai billion points, Anda bisa melakukan read by chunk gitu ya tergantung dari memorinya bisa mempercepat pekerjaan itu sendiri. Kalau secara untuk testing udah sudah ada secara secara gratis mungkin atau atau Anda bilang ya, gratis Anda, Anda bisa modifikasinya. Demikian Baik. Terima kasih, Pak Agus. Semoga uh, terjawab ya, Mas Oki, pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak. Tantangan dari sisi human resource untuk bisa analisis data apa dan solusinya bagaimana? Pertanyaan dari uh, Mas Endian. Uh, saya nggak bisa menjawab dari uh, secara, secara umum ya. Kalau dari secara geoscience, tentu uh, need experience ya, tantangannya. Uh, karena... Uh, data-data uh, data, uh, tergantung bagaimana uh, years of experience uh, yang bersangkutan untuk mengolahnya. Yang barangkali setiap, setiap individu, setiap uh, personel yang memiliki background atau uh, pandangan yang yang berbeda mengenai data, ya tentu uh, matters ya experience. Jadi saya sarankan jika Anda misalnya cukup mahir melakukan coding atau, atau misalnya melakukan data analitik di data yang yang ada non non, non, non energy, Anda sar, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan expert di bidangnya nanti akan terjadi uh, uh, simbiosis mutualisme ya diantara keduanya tentunya uh, data-renerges uh, mungkin kalau untuk uh, seismic uh, processing sendiri cukup uh, kompleks ya cukup uh, panjang ya kami istri uh, ya, ada berapa mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu ya ada 1 sampai dua semester khusus mengenai processing seismic misalnya ya ya tentu tidak tidak tidak begitu saja gitu ya tentu uh, saya sarankan berkonsultasi atau uh, apa namanya ya sekolah dulu gitu di bidang uh, ini tapi mungkin itu terlalu lama yang saya sarankan mungkin lebih cepatnya saat ini ya bisa berkonsultasi dengan ahli di bidangnya begitu alita. Hai terima kasih Pak. Jawabnya semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan dari Sofian Fadli. Ya pertanyaannya di bidang migas. Kira-kira contoh use case apa yang membutuhkan prediktif secara real time? Wah ini uh, harus ke hilir kayaknya ya. Uh, kalau kalau di hulu mungkin ada yang namanya. Uh, uh, apa namanya seismic while drilling, begitu jadi uh, uh, uh, ketika kita melakukan drilling uh, pada waktu yang bersamaan uh, geoscientis bisa melakukan akuisisi data, kemudian data tersebut dikirimkan melalui uh, satelit, dikirimkan ke headquarter, kemudian melakukan uh, misalnya prestack depth migration serial time, hanya scoop uh, SWAT tertentu, Inline, crossline tertentu, kemudian mendapatkan subsurface image dalam waktu saat itu juga, nah image-nya dikirimkan ke dealer yang ada di lapangan, kemudian dalam waktu hitungan menit, menit, ya bisa bisa merubah direction atau misalnya stop atau continue dari drilling itu sendiri misalnya. Begitu, salah satu contoh yang mungkin untuk yang real time ya. Tapi biasanya kalau di umumnya kita uh, tidak real time ya data yang ada di akuisisi uh, sekian bulan ya uh, atau satu tahun biasanya, kemudian setelah itu masuk ke tahap reprocessing uh, setahap processing uh, perlu waktu sekitar enam bulan sampai 1 tahun, kemudian masuk ke level interpretation, kemudian karakterisasi reservoir, uh, jadi bersifat sekvensial umumnya uh, secara mayoritas. Pada kasus-kasus tertentu mungkin yang sangat kecil. Uh, dilakukan uh, real time real time position uh, atau mungkin untuk data well mungkin bisa bisa lebih visible ya uh, non non seismic data uh, data well saat ini ya sudah sudah menggunakan uh, web uh, dashboard gitu untuk melihat uh, real time uh, image atau logs ya demikian Terita. terima kasih pak atas jawabannya dan semoga terjawab ini ada pertanyaan lagi dari Mas Oki. Ketika memprediksi fault prediction, apakah kita harus label kalau itu fault? Atau memang AI bisa mendeteksinya uh, kalau ada anomali fault? Uh, ya. Lalu harus ditentukan parameternya secara manual atau machine bisa mendeteksi parameter sendiri? Bagus, bagus. Uh, ya, terima kasih pertanyaannya. Ini uh, cukup teknis ya. Jadi, uh, <coughs> saya uh, sangat senang menjawabnya. Jadi, uh, awalnya kita melakukan dulu namanya labeling pada beberapa inline. Jadi, pada beberapa inline yang kira-kira bisa merepresentasikan uh, wilayah cube kita. Uh, uh, fault kita uh, definisikan satu, non fault kita nol untuk beberapa uh, inline, lalu kita jadikan itu sebagai... Uh, model sebagai target ya, kemudian dari model input kita yang non fault mendapatkan target dibuat model lalu diimplement untuk seluruh data sel. Nah tentu uh, Anda bisa menggunakan inputnya sebagai uh, amplitude saja ya, tapi kalau saya kita lihat di sini masih agak kotor ya, masih agak ini saya terpikir untuk uh, penerapan atribut dulu sebelum ke labeling misalnya koherensi uh, uh, uh, ya yang cukup dekat dengan fault gitu ya. Kita melakukan labeling di sana, lalu melakukan uh, prediction, fault prediction. Mungkin hasilnya akan lebih akurat lagi daripada amplitude, atau mungkin tadi itu uh, saya ter, sempat terpikir juga, uh, ya, kalau kita masuk terjun ke dalam data, kita akan mendapatkan ide-ide baru gitu ya, karena kita uh, istilah istilah kami itu uh, feel the pulse. Kita merasakan pulsa begitu ya, kalau kita masuk ke dalamnya, ya tentu. Uh, konvensional teknik, seperti misalnya ketika kita membangun koherensi, kita menghitung cross-korelasi antara satu trace dengan trace yang lainnya, kalau misalnya cross-korelasinya rendah, kita berikan nilai nol gitu ya, untuk fault, dan non satu, untuk yang lain, yang sebagainya, kita bisa berikan. Kalau ada gradien tertentu dari auto-korelasi tersebut, kita berikan certain threshold, lalu kita di akhir kita ekstrak kembali itu sebagai atribut volume. Tentu langsung kita akan mendapatkan volt uh, uh, uh, map gitu ya, fault, fault cube gitu ya untuk data seismik kita. Hal-hal nah, itu akan akan muncul manakala kita masuk ke dalamnya begitu ya. Demikian, Terita. Baik, terima kasih. Semoga terjawab uh, Mas Oki ya pertanyaannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Dimas Permana. Bagaimana kondisi aplikasi dan adopsi big data, data science, dan data analytics di perusahaan Pertamina? Apakah UP ikut bekerja sama mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut? Ya, uh, mohon ulang. Tadi suaranya agak-agak terputus, uh, Talitha. Bisa diulangi? Agak. Boleh. Bagaimana kondisi? Uh, bagaimana kondisi aplikasi, dan adopsi big data? Data Science dan Data Analytics di perusahaan Pertamina. Apakah UP ikut bekerja sama mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut? Ya. terima kasih, Talitha. Mengenai yang lain saya kurang paham ya. Yang kami lakukan saat ini kami memiliki dua ada ada current research project ya. Dengan uh, artisi Pertamina untuk membuat uh, web-based uh, software untuk processing ya, untuk data analytics uh, untuk buat saya data. Uh, di dalamnya uh, kami memperkenalkan teknik-teknik uh, baru ya termasuk uh, machine learning uh, untuk uh, detection uh, first break uh, picking kemudian uh, untuk uh, baik untuk da data analytics analyticsnya pun uh, kami terapkan di sana demikian juga untuk uh, ada kerjasama kami dengan PGE ya Pertamina Geothermal Energy untuk uh, tomografi dengan irregular grid begitu yang mungkin akan lebih cocok untuk data pegunungan ya biasanya Geothermal ini kan di pegunungan yang, yang mengakomodir topografi yang cukup ekstrim uh, dengan tetrahedron cell begitu ya mungkin yang, yang yang yang selama ini kurang terakomodir untuk model-model uh, kubik gitu misalnya. Uh, ini ini contoh yang, yang yang saat ini sedang yang, yang dilakukan begitu ya tentu uh, saya saya melihat banyak sekali gitu ya opportunity di sana uh, room for testing uh, room for experimenting gitu ya dari uh, yang talents gitu ya bagi dari rekan-rekan semuanya ya manakala kita sudah ada data di hadapan kemudian tools uh, toolbox yang yang yang free pun sudah banyak di hadapan komputer power yang semakin tinggi tentu manakala kita melakukannya akan sangat baik tentunya dan kita bisa mandiri, saya yakin kita bisa mandiri, kita bisa ya saya yakinlah orang orang Indonesia ini pintar-pintar gitu ya kreatif-kreatif ya tentunya dengan dengan, dengan mulai masuk ke, ke apa namanya ke sisi ini akan-akan banyak nanti impact-nya begitu untuk untuk membantu exploration di Indonesia, begitu kita Bye. Ayuh, terima kasih Pak Agus, semoga terjawab uh, untuk Mas Dimas Permana. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari dari Adam Fjo dalam mengkarakterisasi reservoir menggunakan ANN di uh, presentasi Bapak. Apakah Bapak melakukan clustering untuk menentukan zonasi litologinya atau memang menggunakan well report sebagai input litologi dan melakukan klasifikasi terhadap reservoir? Selain ya. itu, so far apakah ANN lebih baik daripada metode lama? Uh, misalnya simultaneous inversion maupun teknis inversi lainnya. Ya. Uh, baik, saya akan jawab dari yang paling akhir dulu apakah ini lebih baik atau metode, dari metode lama ya tergantung dari tangannya itu sendiri dan tergantung dari datanya begitu ya. Uh, uh, di contoh ini saya hanya menunjukkan uh, bagaimana implementasi dari AI gitu, untuk karakterisasi reservoir dan somehow it works itu. Nah untuk kasus ini, uh, saya menggunakan uh, kami menggunakan yang ini karena hasil pekerjaan dari mahasiswa kami ya, di UP. Uh, kami menggunakan data well ya sebagai kontrol, kemudian data seismik di sekitarnya sebagai data. Ya kemudian kami menjadikan data well tersebut sebagai target untuk, untuk mendefinisikan penyebaran uh, penyebaran properti yang yang ada. Uh, apakah ini lebih baik dari simultaneous inversion? Ya. Saya tidak tahu. Nanti harus ada namanya Apple-to-Apple Comparison dan harus orang yang sama juga yang melakukannya yang supaya lebih fair begitu penilaiannya. Tapi saya yakin ini dengan apa namanya, sebenarnya konsep ANN itu sudah cukup lama juga ya. Software komersial pun sudah sejak tahun, saya ingat tahun 2000-an pun sudah mulai memperkenalkan. Tapi pada saat itu running time-nya cukup lama. Nah sekarang uh, multiproses, GPU sudah ada di laptop kita masing-masing ya, bahkan di laptop begitu ya. Tentu uh, ini, uh, uh, it allows gitu, geofisies to perform such kind of uh, heavy process in their laptop. Dan untuk data saya sebegian cukup besar, gitu jadi enggak masalah. Ya, demikian Talitha jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya dan semoga terjawab juga untuk uh, Ademak Joe. Lalu, kita ada pertanyaan nih Pak, ada yang menanyakan tips. Uh, dari Leo Pak mohon info roadmap belajar machine learning supaya jago seperti Bapak. Kira-kira tipsnya bagaimana Pak? <laughs> uh, terima kasih Talita. Tipsnya harus rajin ya. Uh, kalau kalau kalau koder koder itu ya ter, uh, seberapa uh, berbanding lurus dengan waktu dia duduk di hadapan komputer gitu ya. Uh, saya ingat uh, sekali uh, nasihat dari dosen saya uh, waktu itu kamu tinggal duduk aja di depan komputer katanya, dan itu saya saya lakukan saat ini. Jadi sepanjang waktu, sepanjang saat, saya hanya duduk di depan komputer, uh, dari pagi sampai sore, kadang bangun dini hari gitu, setelah itu masuk lagi di depan komputer, melakukan experimenting, testing, mencoba gitu ya, dan selalu belajar. Dan saya kira saat ini resource sudah sangat luar biasa lah, sudah sangat banyak, uh, Anda bisa belajar uh, dari YouTube gitu ya, Uh, dari dari PDF dari web dari manapun dari Udemy misalnya atau apa, atau misalkan training-training yang dilakukan oleh kawan-kawan di ikra di data science sudah mungkin bisa dijadikan sebagai entry point gitu untuk, untuk memulainya tapi lagi-lagi uh, barang siapa yang rajin gitu ya yang bekerja keras nanti dia akan akan memperolehnya gitu ya dan saya kami pun sering melakukan data sharing seperti ini. Kami melakukan training-training khusus-khusus gratis khusus Python for a Geoscientist misalnya di Universitas Pertamina yang dikelola oleh adik-adik SEJ begitu ya. Mungkin yang saya biasanya memposting di LinkedIn saya nanti bisa bisa dilihat kalau misalnya ada apa namanya ada event-event tersebut dan di alumni di Uh, terakhir di uh, alumni teknik geofisika ETB kemudian untuk acara Hagi pun kami sering melakukan uh, sharing session gitu ya untuk kali ini ya intinya uh, resource sangat banyak ya kalita uh, uh, dari sekalian seorang sekalian resource banyak tergantung bagaimana kita rajin atau tidaknya kita di hadap di depan komputer begitu iya baik terima kasih Pak Agus atas tipsnya ya jadi memang harus banyak latihan rajin mengulik dan juga jangan pernah putus asa. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, banyak sekali nih pertanyaannya karena banyak yang mungkin curious ya dengan uh, hal yang Bapak sampaikan. Pertanyaan dari uh, Mas Oki lagi nih, Pak, apakah lebih mudah mendeteksi potensial sumur migas menggunakan AI daripada menggunakan teknis uh, inversi dengan software uh, HRS atau Petrel? Pengalaman uh, Bapak, apakah prosesnya sepanjang dengan teknik lama atau uh, termudahkan dengan adanya AI? Uh, jujur, saya enjoy sekali dengan AI. Uh, proses lama perlu beberapa uh, step gitu ya. Tapi AI ini saya ibaratkan sebagai uh, di dalam enggak ya, mungkin bagi teman-teman lain yang, yang sudah melakukannya itu seperti Ferrari yang belum ada remnya. Jadi kadang-kadang Hasilnya itu begitu liar begitu begitu begitu liar. Bagaimana kita mengeremnya dan itu ada artnya tersendiri. Nah itu eh, apa namanya? Um, saya saya menerapkan AI ini untuk contoh onshore data di Sumatera eh, ada sekitar eh, sep, eh, 120 lain, begitu ya. Eh, dalam waktu empat hari lima hari sudah selesai. Yang mungkin dengan konvensional teknik saya perlu waktu yang cukup lama begitu ya. Saya biasanya ditanya berapa bulan gitu ya. Saya jawab, saya cukup tiga hari juga selesai. Ya karena mungkin uh, implementasi uh, AI sudah bisa di, ya, AI sudah bisa diimplementasikan di data tersebut. Ya, tentu uh, AI ini sang, sangat liar, sangat liar. Tergantung bagaimana kita uh, mengeremnya gitu ya. Di situ perlu namanya uh, wisdom ya dari experience uh, geosentis dari para senior mungkin untuk untuk melakukan penelitian. Saya biasanya berkonsult dengan dengan geologist. Uh, saya 20 tahun experience di WNng uh, tentu saya pun karena geologi bukan bidang saya saya selalu berkonsultasi dengan dengan apa namanya ahli di bidangnya ya contoh misalnya proyek saya di atas ini dengan salah satu perusahaan di Kalimantan Timur begitu ya saya tidak uh, uh, karena geofisik bisa melakukan apa saja gitu dia bisa membuat struktur baru dimanapun dia mau tentu hal itu tidak kita inginkan ya konsultasi dengan dengan expert konsultasi dengan struktur geologis mereka memiliki insight yang berbeda ya kita harus akomodir dan kita pun harus sedikit memahami ilmu uh, ya background yang lain sehingga tidak keliru begitu secara speed uh, saya uh, merasakan lebih cepat lebih efisien ya dengan dengan dengan artikel kerjaan ya tentu karena ini baru masih cukup liar perlu kehati-hati yang dalam menerapkannya